berkati saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu dahsyat. Amin. Sama-sama bilang sama saya dahsyat. Sama-sama bilang sama saya dahsyat. Amin. Siapa orang muda di sini? Nah, semua. Orang yang paling tua dalam Alkitab namanya Salam Umurnya 969 tahun. Jadi kalau saudara baru 70 balita saudara. saudara ya kan? Cuman kalah di gigi sama di rambut, saudara. Bilang sama sebelah saudara, kita masih muda. Amin, amin. Omak, ini masih muda, omak. Cuma kadang-kadang gigi hanya, amin, omak. Namanya ini masih muda, hallelujah. Iya, kan? Karena kalau sudah baru 70-80 tahun, saya beri nama masih muda. Amin. Pepatah bahasa Belanda ada yang bilang begini, Alin, the devil is out. Cuman setan saja yang tua, saudara-saudara. Ya kan? Karena dari zaman Adam dia sudah mengganggu Hawa. Ya kan? Tapi kalau saudara baru 70 tahun masih muda, bilang sama sebelah sudah kita masih muda. Amin. Cuman jangan kayak tadi itu yang muter-muter di sini. Dia muda bener. Kalau opa-opa di sini, patah tiga nanti ya kan? Tadi saya juga mau ikut lompat, takut grupuh.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 Robi Rondo Nu, dia panggil ya. Semua ya Allah ya Allah ya Tuhan ya Yesus oh my Jesus ini dia ya Robi Robi siapa yang dia panggil ya kan? Turut berduka cita saudara -saudara, ya kan? Saya lihat hari-hari ini sudah luar biasa. Amin Menang sama sebelah sudah kamu luar biasa. Oke? Okay? Seperti sudah berapa hari ini? Suami istri udah duduk sebelahan? Yang suaminya hilang tolong di SMS. Atau bisa lapor ke TV one ya Sudah semua suami istri udah duduk sebelahan yang belum cari dong bukan cari yang baru maksud saya cari suami saudara ya kan kalau suami saudara masih di uh, Philadelphia tepat panggil dulu ya kan sana dulu balik lagi nanti lusa baru nyampe saudara ya kan? Oke suami istri pastikan duduk sebelahan masa baru diurapi udah hilang lagi Heran gak betah banget sih duduk sebelahan. <laughs> Oke. Okay. Udah sebelahan? Ya, yang belum cari dong. Jangan setiap gua ngomong belum, belum, belum. Coba cari gak cari-cari ya, kan. Karena sekarang saya sebelum khutbah. Mau buat ini. Hari ini saya mau bicara tentang. Women and men are different. Laki dan perempuan beda. Amin? Iya. Yeah. Laki dan perempuan Tadi waktu break, beda Laki-laki biasanya cari makan Perempuan cari tempat belanja ya kan? Laki dan perempuan B, beda Laki-laki ribut sama perempuan Ribut sama istrinya Biasanya laki-laki Mau cepat selesai Nah What is the problem? Ibu-ibu kan Biasa lebih sensitif kan Kamu mikir, kamu mikir Setengah jam kemudian, ngorok dia. Dan istri-istri bisa sakit hati sekali. Kayak kebo lagi gue. Persoalan belum selesai. Bisa tidur. Tapi salah ibu-ibu juga. Karena laki-laki gak mau mikir, bu. Laki-laki just face the problem. Selesai. Iya kan? Jadi gak usah kalau tanya. What is the problem? Just tell him. The problem is. Selesai. Jangan kamu mikir aja sendiri. Laki-laki gak akan mikir. Men will not spend time for nothing. Kita gak akan mikir, apa yang terjadi ya? Enggak tuh. Banyak ibu-ibu sakit hati gitu. Saya tuh gak tahan bener, -bener. Suami saya tuh kurang sensitif. Laki-laki kalau terlalu sensitif jalannya beda, siloh. Ada amin, puji Tuhan. Jadi kalau suami sedang sensitif it's oke. Okay. Kaos kaki laki-laki sama kaos kaki perempuan baunya beda. Why? Ya Tuhan memang ciptain begitu. jemput, kadang kala suami ngerasa, ini bini gue nggak ngerti gue dan kemudian perempuan ngerasa, laki gue nggak ngerti gue persoalannya both of you are stupid saya mengharapkan suami saudara ya, ya jadi seperti perempuan, dan perempuan mengharapkan dan laki-laki mengharapkan istri saudara seperti laki-laki Percaya saya, Pak. Istri Bapak tidak pernah jadi laki-laki so dia sulit mengerti, kecuali you tell him the truth. Ngerti gak? Karena kalau istri Bapak pernah jadi laki-laki, geli, Pak. Jangan ketawa, Pak. Coba mikir. Aduh, saya bersyukur. Istri saya sangat mengerti. saya 14 tahun dia pernah jadi laki-laki. Bayangin gak, Pak? Tiba-tiba malam-malam, Pak, jam 12 malam dia lagi push up. Sayang kamu lagi ngapain? Dari dulu saya begini sayang eh. Bu Suami ibu Kalau you don't tell her Tell him Dia banyak ngerti bu Karena dia tidak pernah jadi perempuan Lu bayangin kok Kalau dia pernah jadi perempuan Iya kan? Malam-malam rebutan daster saya kemarin mau pakai daster istri saya gak muan. Istri saya marah-marah, robek nih jadinya. <laughs> Suruh pikir saya bercanda. Padahal tanya sama istri saya bener robek dua udah. Ya kan? Nah, itu yang saya mau ngomong hari ini. Banyak persoalan dalam rumah tangga itu hanya karena you are stupid. Ya kan? hanya karena kita nggak ngerti bahwa pada dasarnya pria dan wanita berbe berbeda Oke okay? jangan bilang sama saya nggak cocok ada orang udah punya anak 4 bilang nggak cocok nggak cocok aja 4 gimana cocok mau 21 apa ya kan jadi ini yang saya mau suami istri sekarang tadi udah pelukan sekarang pegang tangan suami pegang tangan istri istrinya sendiri ya Istri pegang tangan suami. Terus yang sendirian gimana? Enggak, enggak, enggak. enggak enggak, Yang sendirian cari teman yang sejenis. Ya, cari sejenis. Karena memang selalu saya bilang, syarat mutlak orang pacaran itu dua. Satu seiman, dua beda jenis kelamin dulu saya kalau korban yang penting seiman yang penting yang penting seiman, tiba-tiba zaman sekarang udah beda kan dia seiman tapi sejenis juga kan pak buat bilang yang penting seiman ya benar juga jadi sekarang saya harus tegas pacaran Kristen itu seiman beda jenis kelamin ya amin saya amin ya udah dapat yang beda kelihatan itu ya kan jadi ini sekarang yang saya minta yang sendiri cari yang sejenis, laki lia, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Udah? Kalau sebelah sudah laki pindah, make sure sebelah sudah sejenis. Udah? Suami pegang tangan istrinya, yang sesama laki sama perempuan lihat-lihatan. Udah? Sekarang saya mau berdua saling hadap-hadapan. Lu kenapa sih ngeliatin gue terus? segitu kagumnya kan saudara sama saya sampai kamu melepaskan pandangan saudara dari saya sekali sekali cuman pandang istri saudara aja kok nggak mau oke semua sekarang ada adep depan dua-duaan begitu baik yang suami istri maupun yang berteman ingat laki sama laki perempuan sama perempuan kalau saudara nggak punya istri atau mungkin sudah punya suami tapi suami sudah nggak di sini nggak apa-apa tetap cari yang sesama ibu-ibu jangan cari yang berondong Itu namanya Nyalip di tikungan. Udah? Nah, ini yang saya mau sudah perbuat. Say something positive. Kalau tadi kan kita udah belajar, cari lima kelebihannya. Nah sekarang kelebihan yang sudah temukan, yang tadi sudah kasih di kertas. Sekarang saudara omongin. Bilang sama dia, saya bangga punya suami seperti kamu. Saya bangga, but you mean it. You mean it. It's not because I told you to do it. But you mean it, saya mau mulai hari ini seolah belajar say positive things to your spouse, say positive things to your friends. Ya kan, belajar ngomong yang positif, oke? Okay? Kita tuh gampang banget cari kelemahannya, ih gila, tuh orang kupingnya gede sebelah. Do ampun tuh orang, betis sepatah alas bakar, ada aja. Itu orang, dengkulnya satu segitiga. Yang satu lagi trapesium. <laughs> Lu kebanyakan belajar matematika nggak beres sih, ya? Oke, okay. ayo, sekarang nggak ada pada depan, depan. Say something good. Yes, yes, yes, yes, yes. Oke. Okay. Teman juga gitu, belajar. Saya lihat kamu ada panggilan Tuhan. Saya lihat kamu melayani luar biasa. Eh, cepat, cepat, cepat. Udah-udah jangan liatin saya, saya bosan dilihatin saudara. Nanti mencair saya ini dilihatin saudara terus. Ayo, ayo. ayo. ayo. Suami istri lihat-lihatan, say something positive. Ya, ya, ya, ya, ya. ya. Udah? Habis suami ngomong yang positif, rap istrinya, istri ngomong yang positif. ada Bilang sama pasangan saudara, why you marry her? Why you marry him? Saya menikah dengan kamu karena kamu tetap segalanya. Udah 112 tahun kita menikah tapi cintaku tak pernah berubah. Lu pikir dinosaurus. Udah? Udah? Nah sekarang ini yang saya mau saya perbuat. Semua tutup mata. Suami doain istrinya, Istri doain suaminya, Temen tanya apa yang saya bisa doain buat kamu Amin Iya, yeah, try Kan saya udah bilang tempat retret ini tempat praktek Amin Ya, yeah. sekarang gitu Doain pasangan saudara Ya yeah. Udah, jangan ketawa lagi Masa Mau doa ketawa, hehehe Malaikat juga stres lihat saudara Udah, ayo ayo, ayo. Suami yang kadang-kadang suka ngomong kasar sama istrinya janji sayang saya nggak mau ngomong kasar lagi. Istri yang biasa ngelawan terus sama suaminya janji sayang udahlah yang berlalu biarlah berlalu. Kita jangan ingat-ingat lagi yang lalu. Amin. Ya kan? Teman juga gitu. Kalau kalau saudara tahu dia ada masalah atau apa, just just open up gitu bilang. Oke, okay, I have this kind of problem. Can you pray for me? Ya kan? Sehingga ada sesuatu yang baik. Amin. Right. Bapak, Amba ucapkan berkat untuk setiap peserta retreat. Mulai hari ini, ajar kami untuk tidak hidup dalam kekerasan dan kekasaran. Ajar kami tidak lagi saling menghakimi. Ajar kami untuk saling mengasihi. Ajar kami untuk punya beban untuk mendoakan teman-teman kami. Ajar kami untuk melihat Sebagaimana Yesus melihat Ajar kami memandang Sebagaimana Yesus memandang Di dalam nama Yesus Salah satu yang Pak Lukas tadi bilang Kita harus belajar membangun komunitas Gimana kita bangun komunitas Kalau sesama suami istri selalu cuma lihat kekurangannya Sambil semua mata terpejam Nyanyi sama-sama Ada satu lagu tua benar yang saya suka mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Katakan sama-sama Tuhan lebih dulu mengasihi. Kalau di rumah saudara pernah ada kepahitan dan kedendaman. Jangan nengok ke belakang lagi. Ibu, jangan ingat-ingat lagi kesalahan suami saudara. Orang tua, jangan lagi bangkitkan sakit hati buat anak-anaknya. Anak-anak, jangan ada dalam kepahitan lagi. Mengasihi. Menga... Kita gampang kritik orang. Kita gampang nyerang orang. Mulai sekarang boleh nggak lihat orang dari kelebihannya. Ini janji dan tekad kami hari ini Tuhan.